bersih ya karena kami mengutamakan kualitas yuk yang japri yang ingin melakukan proses pembuatan silahkan kontak person ke nomor 08 13 ini hasil dari karya korsolizal aja sampai pas kilometer 20 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini, awir Official. Terima kasih banyak terhadap teman-teman yang berada di luar sana yang telah mengklik tombol subscribe, like, dan komennya. Nah, dalam video kali ini merupakan orderan kedua yang berasal dari daerah Solo, ya ini lagi proses pengerjaan bagi teman-teman yang berminat so silahkan saja datang di karosori jalur ajo 2018 km 20 dalam proses pembuatan bak dam truk bak kargo bak mini L300 dan lain-lain karena kami akan mengutamakan kualitas serta mutu pelayanan yang sangat bagus terima kasih banyak dan selamat menyaksikan abang Abang terlalu serius, warna perajonya aja. Kakakku masih di channel YouTube ya. <laughs> Ayo, kerja cari cuan demi engkau dan sebuah hati. Bantu di share dan like, serta klik tombol subscribe dan komennya terhadap teman-teman yang berada di luar sana. Nah, kali ini merupakan pengerjaan kedua yang berasal dari daerah sana? Lebih kurang 30%. Bro. Bagian hidrolik Udah nyampe di sini perkiraan. Dari malam. Di atas mobil juga ada droliknya tuh. Semenapi. Kita lihat dulu perlengkapan semua barang hidrolik. Mau yang yang ingin berpesan atau mengorder barang seperti hidrolik seperti ini. silahkan silakan kontak person ke nomor 081374656554 ya. Ini bagian hidrolik. Sudah selesai dan bak yang kemarin dalam proses pengerjaan yang berasal dari soal untuk pun udah selesai nanti sore dijemput oleh Owner yang punya bagian bak dump truck ini ya, kita lihat dan review sedikit pengerjaan kami. ya, yeah. ini dari hasil kerja Karosori Ajo dalam lepas kilometer 20. Seperti inilah hasil kerja dari tim Karosori Zalajo. Karosori Ajo ini hasil dari pengecatan dan proses pembuatan bak dump truck khususnya di Karasori Zal aja sampai pas kilometer 20 ini bagian samping sebelah kanan ini dia bagian belakang bagian dalamnya lebih kurang seperti ini teman, -teman. bersih ya karena kami mengutamakan kualitas yuk yang japri yang ingin melakukan proses pembuatan silahkan kontak person ke nomor 08314 656554 nih hasil dari karya korsolizal aja sampai pas kilometer 20 oke okay. sedikit kita review bagian hidroliknya seperti ini bagian selang pipanya seperti ini juga karena kami mengutamakan kualitas ini juga oke okay. bersih ya ini Next, kita lihat bagian sebelah kanannya. Oke. Okay. Bagian sebelah kiri. Bagus ya, teman-teman yang berminat. Silahkan saja japri atau kontak person ke nomor 081374 65, 65 Masalah cat dan kualitasnya keren banget sih. Nanti sekitar jam 5 lah dijemput oleh owner yang punya mobil ini oke okay. dan itu merupakan tahap pengerjaan orderan yang kedua ke daerah Solo next kita review sedikit bagian dalamnya bagian lantai belum terpasang sebelah kanan udah fake hari ini juga. Cuman kita melakukan pengelakan dan bagian sebelah kiri sama juga. Oke, bagian tulang. Dan ini bagian apa nih, Jo? <laughs> Lantai dalam proses pemotongan, kita lakukan pembersihan terlebih dahulu. Next, bagian belakang. bagian nombeng belakang dalam prospek oke okay, cukup sekian dan terima kasih nanti kita akan buatkan sebuah vlog yang nantinya mobil kanter ini akan dijemput oleh owner yang mengorder satu buah bak dam truk yang berasal dari untuk dijemput nanti sore ya kita deal hari ini juga dan serah terima sekitar pukul 5 sore